setelah Lindong mengobrol singkat dengan Chaos Master, dia tidak berlama-lama di Chaotik Tower. Saat ini, yang terakhir berada di titik kritis dalam penyembuhannya dan yang terbaik adalah memberinya lingkungan yang tenang. Ketika Lindong meninggalkan menara chaotic dia segera melihat keributan di pulau itu. Saat ini, di berbagai bagian pulau, ada banyak individu berlarian di sekitar. Kadang-kadang, beberapa teriakan keras terdengar. Namun, berkat teriakan keras ini, pulau semula yang semula berangsur-angsur menjadi teratur ketika berbagai faksi berkumpul bersama. Bahkan, itu jauh lebih terorganisir dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Dengan Sabit Sein kegelapan di tangannya, King Tan berdiri di langit saat dia malas melihat pemandangan di bawah. Kadang-kadang, dia dengan lembut mengayunkan Sabit di tangannya. Selanjutnya, Angin yang sangat menakutkan akan turun ke bawah sebelum secara tidak sengaja mendarat di sekitar orang-orang tertentu, yang jelas-jelas mengambil waktu mereka. Seketika, tanah di bawahnya akan retak dan orang-orang itu akan sangat ketakutan sehingga mereka langsung basah oleh keringat dingin. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berani mengendur saat mereka buru-buru pindah. Lagi pula, mereka takut tangan bangsawan kecil itu akan tergelincir dan menyebabkan sabit yang suram seperti sabit di tangannya mendarat di kepala mereka. Gadis ini, ketika Lindong melihat adegan ini, dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Gadis ini memang cukup mampu. Bahkan, dia bahkan bisa mengelola Darkness Palace yang besar. Oleh karena itu, meskipun Martial Gathering Island berada dalam kekacauan, itu tidak menimbulkan kesulitan baginya. Kakak Lindong, King Tan juga menyadari bahwa Lindong telah meninggalkan menara chaotic Segera, senyum manis muncul di wajahnya yang cantik sebelum dia dengan cepat terbang ke arahnya. Sementara itu, dia menyimpan skite darkness Saint di tangannya yang kecil. Sikapnya yang cantik dan ceria sangat kontras dengan ekspresi sedingin es yang dia miliki sebelumnya. Ini menyebabkan banyak ahli yang benar-benar dicambuk olehnya. Terkejut, Lindong tersenyum pada King Tan. Setelah itu, keduanya menuju ke sebuah bangunan. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di wilayah angin laut surga buru-buru berdiri dan menyambut mereka setelah melihat ini. Apakah kamu bertemu dengan chaos master? King Huan Huan duduk dengan elegan sebelum dia menggunakan mata biru yang dingin untuk melihat Lindong dan bertanya dengan lembut, "Ya, Lindong mengangguk. Aku takut kita harus menjaga pulau pengumpulan bela diri selama lima hari ke depan." Kekacauan Tuan. Adik lelaki Lindong, apa yang terjadi? Semua orang bingung setelah mereka mendengar percakapan mereka. Kemudian, pemimpin klan Gu, Gutong, bertanya tanpa sadar. Orang di Menara Cautik itu adalah Chaos Master, salah satu dari delapan master kuno. Selama kita bisa menjaga tempat ini selama lima hari ke depan, dia akan bisa keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, krisis akan diselesaikan. Kata Lindong sambil tersenyum, Chaos Master akan muncul dan tidak ada lagi kebutuhan untuk bersembunyi. Delapan Master Kuno, ketika orang banyak mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka jelas bingung, sementara yang lain memiliki wajah yang terkejut. Jelas, mereka telah mendengar tentang para ahli puncak ini dari zaman kuno. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli terkenal di zaman kuno sebenarnya berbaring di dalam menara caotik. Semua orang, pulau berkumpul bela diri saat ini sedang dikelilingi. Selama lima hari ke depan, kita semua berada di kapal yang sama. Semoga semua orang bisa bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Mata Lindung menyapu kerumunan saat dia perlahan berkata, dimengerti semua orang merasakan hati mereka bergetar ketika melihat tatapannya. Kemudian, mereka dengan cepat menjawab dengan cara yang sangat hormat. Awalnya, mereka semua putus asa karena mereka terjebak di lokasi ini. Namun, setelah Lindong muncul, itu membawa harapan ke hati mereka. Karena itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi secerca harapan ini. Lindong melambaikan tangannya sebelum kerumunan itu dibubarkan. Setelah mereka pergi, hanya ada tiga orang yang tersisa di gedung. Segera, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Namun, ada ekspresi serius di matanya. Ada apa? Tanya Ying Huan Huan setelah dia melihat ekspresi Lindong. Aku khawatir itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk bertahan hidup lima hari ke depan, kata Lindong. Dia memiliki firasat bahwa masalah ini tidak akan berjalan lancar. Bagaimanapun, Master Chaos akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan begitu dia pulih. Dia akan menjadi ancaman besar bagi penjara iblis. Karena penjara iblis melakukan yang terbaik untuk menjebak Thunderbolt Master, Darkness Master dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerah pada kesempatan seperti itu dengan mudah? Kami akan menghadapi masalah ketika itu tiba. Sejujurnya, tidak perlu bagi kita untuk takut kepada mereka. Meskipun mereka mungkin bisa menahan Master Thunderbolt dan yang lainnya. Mereka harus mengirim pasukan tempur elit mereka. Kata Ying Huan Huan, Lin Dong mengangguk. Saat ini, Master Thunderbolt dan yang lainnya dalam kondisi puncaknya. Oleh karena itu, meskipun penjara iblis sangat kuat untuk menghadapi mereka, mereka harus mengirim pasukan tempur elit mereka. Karena itu, kemungkinan penjara iblis tidak mampu mengirim terlalu banyak pakar top untuk berurusan dengan mereka. Lin Dong mengangkat kepalanya. Kemudian, dia melihat penghalang cahaya kuning tua yang menutupi pulau itu sebelum dia melepaskan napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, karena dia telah memberikan kata-katanya, dia harus melindungi Chaos Master. Lagi pula, jika dia gagal melakukannya, dia hanya akan berakhir dipandang rendah oleh para Master kuno. Suasana putus asa di pulau itu sangat berkurang setelah lindung dan sisanya muncul. Bagaimanapun, banyak orang masih merasakan rasa hormat dan ketakutan yang besar terhadap ahli tahap reinkarnasi. Karena itu, menurut pendapat mereka, dengan ahli yang begitu kuat menjaga tempat ini, harus ada harapan bagi mereka. Ketika harapan meningkat, semua orang di pulau itu dikerahkan. Setelah beberapa strategi, mereka membentuk formasi pertempuran. Kemudian, mereka berlatih sebentar selama satu hari. Setelah itu, Sepertinya mereka siap untuk berperang. Paling tidak, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Sementara semangat di pulau itu meningkat, serangan dari Imo di luar pulau juga menjadi semakin intens. Aura iblis yang mengerikan terus-menerus menghantam penghalang energi kuning tua itu, menyebabkan riak bergolak keras di permukaannya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak tubuh orang menjadi basah oleh keringat dingin. Lagi pula. Mereka semua tahu bahwa sekali penghalang cahaya itu rusak, pertarungan yang sangat kejam dan berdarah akan mengikuti. Waktu berlalu dengan lambat di tengah-tengah penantian yang tegang ini, banyak ahli di pulau itu merasa seperti satu hari mirip dengan satu tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa lima hari adalah penantian yang panjang. Waktu perlahan mengalir hingga hari keempat. Sementara itu, suasana di pulau itu juga menjadi semakin tegang. Ini karena hanya ada lapisan tipis penghalang cahaya energi yang melindungi mereka, tertinggal di langit. Lindong sedang duduk diam di puncak gunung batu di tengah pulau. Ketika dia melihat penghalang cahaya di langit, mata hitamnya yang gelap menjadi jauh lebih tajam. Segera setelah itu, matanya beralih ke berbagai awan iblis yang terletak di luar pulau. Dia bertanya-tanya kursi raja mana dari penjara iblis yang disembunyikan di sana. Sementara Lindong menatap awan iblis di luar pulau Aura dingin berisi aroma samar melayang dari sampingnya Dia menoleh sedikit dan melihat Ying Huan-Huan berjalan ke sisinya Setelah itu, dia duduk di sampingnya Pinggangnya begitu sempit dan halus sehingga memberi seseorang dorongan untuk memeluknya Apakah kamu masih khawatir? Senyum muncul di wajah Ying Huan-Huan sebelum dia bertanya Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya Sebaliknya ia hanya menatap wajah cantik Ying Huan-Huan. Ini menyebabkan yang terakhir tanpa sadar melotot padanya. Tangan kecilnya memegangi wajahnya ketika dia bertanya, mengapa kamu menatapku dengan cara ini? Lin Dong merenung sejenak sebelum dia menjawab. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku merasa seperti kamu sedikit seperti dirimu sebelumnya. Tanpa sadar, senyum muncul di wajahnya, yang selalu tertutupi oleh aura dingin. Meskipun dia tidak lagi semeriah sebelumnya, sekarang ada sedikit kehangatan baginya. Begitukah, Ying Huan-Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kemudian, dia menatapnya dan bertanya, Apakah kamu lebih suka bagaimana aku sekarang? Atau kamu lebih suka bagaimana aku di masa lalu? Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa kamu menyukai keduanya. Ying Huan-Huan menambahkan, Lin Dong menyeringai. Kemudian, dia mengulurkan lengannya dan menggosok rambut biru esnya yang panjang. Segera, sensasi sedingin es menular ke telapak tangannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Aku telah mengalami banyak sesi latihan pahit kehidupan dan kematian di Caltic dimensi. Pada saat itu, semua yang aku pikirkan, aku berharap kamu dapat terus tertawa bahagia seperti sebelumnya. Petik dua. King huan, huan menatapnya dengan kaget. Lalu, dia berseri-seri. Sementara itu, senyumnya dipenuhi godaan. Setelah itu, dia dengan lembut bersandar di bahu Lindong. Lindong merasakan kepalanya bersandar di bahunya. Perasaan diandalkan ini, seolah-olah dia adalah seluruh dunianya. Menitik, Lindong diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba, dia merasakan tetes es di lengannya. Dia buru-buru menurunkan kepalanya. Hanya untuk melihat bahwa Ying Huan Huan yang bersandar di bahunya Memiliki mata yang memerah Air mata berkumpul Setelah itu Mereka berubah menjadi tetesan es dan jatuh Apa itu? Lindong cepat bertanya King Huan-Huan menggelengkan kepalanya Kemudian Dia menggunakan matanya yang cantik dan es untuk melihat Lindong sebelum dia dengan lembut berkata Suatu hari Jika aku akhirnya bersikap keras kepala dan bertindak sesukaku Apakah kamu berjanji untuk tidak marah padaku? Lin Dong kaget. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Aku hanya bercanda. Namun, bahkan sebelum Lin Dong bisa bertanya, Ying Huan Huan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia merentangkan sosoknya yang lembut, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Sebelum dia menatap Lin Dong dan berkata, Sudah lama sejak aku memainkan sitar untuk kamu. Izinkan aku melakukannya sekarang. Petik dua. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut setelah berbicara. Kemudian, cahaya biru muncul sebelum sitar terbentuk dari es dingin muncul. Setelah itu, dia mengulurkan sepasang tangannya yang tampaknya sempurna, sebelum jari-jarinya mendarat dengan lembut di sitarnya. Musik sitar berirama dan merdu perlahan-lahan melayang dari puncak gunung itu. Akhirnya, itu bergema di langit di atas pulau. Berkat musik sitar ini, suasana yang semula tegang di pulau itu perlahan rileks. Banyak ahli yang menatap tempat musik sitar berasal. Di tempat itu, mereka bisa melihat seorang wanita cantik dengan lembut menggerakkan tangannya ketika dia duduk di atas gunung batu. Sementara itu, rambut biru panjangnya yang dingin menari dengan lembut. Pada saat ini, dia menyajikan gambar yang indah seperti gambar yang tanpa sengaja menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Lindung memandang Ying Huan-Huan saat ini. Sementara itu, ada senyum memikat di wajah yang terakhir. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menyebabkan jantungnya berkedut dengan lembut. Kuf, Lindung menghirup udara dalam, sebelum dia perlahan mengepalkan kedua tangannya. Jika dia tidak dapat melindungi apa yang ingin dia lindungi, apa gunanya pelatihan pahitnya? Bas-bas, tiba-tiba, Suara yang tidak biasa ditransmisikan dari langit dan itu mengganggu musik sitar memabukkan. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya segera berbalik ke sumbernya. Kemudian, tubuh mereka menjadi kaku ketika mereka melihat bahwa retakan perlahan menyebar pada penghalang cahaya energi di langit. Lindong juga berdiri. Sementara itu, ekspresi tajam mulai berkumpul di dalam mata hitamnya yang gelap. Setelah itu, Auranya yang menakutkan tiba-tiba berdenyut dan menyebar. Mereka akhirnya di sini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1266. Bertemu Raja Kursi ketujuh lagi. Retakan perlahan-lahan menyebar di atas penghalang cahaya energi kuning yang dalam di langit. Suara retak samar menyebabkan seluruh pulau berkumpul Martial menjadi sunyi saat keringat dingin menetes dari dahi orang yang tak terhitung jumlahnya. Lindong berdiri. Matanya dingin ketika dia melihat penghalang cahaya energi yang akan hancur. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dengan gelombang lengan bajunya, kilatan cahaya melesat ke depan, dan berubah menjadi istana cahaya di udara. Itu adalah istana ilahi yang misterius. Istana ilahi yang misterius mengeluarkan suara mendengung saat itu muncul ketika peralatan ilahi terbang keluar dan sepertinya menutupi langit. Selanjutnya. Mereka terbang menuju individu kuat yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Peralatan ilahi ini ditutupi oleh lapisan tipis cahaya putih lembut, kekuatan batu leluhur. Itu bisa meningkatkan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh senjata-senjata ini pada yimu. Semua orang, jika kita berhasil melewati musibah ini, peralatan ilahi ini akan menjadi milikmu. Mata lindung menyapu seluruh pulau saat suaranya yang jernih terdengar. Keributan. Keributan yang mengguncang bumi segera meletus dari pulau itu setelah kata-katanya terdengar ketika mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbakar semangat. Mereka buru-buru meraih peralatan ilahi menuju ke arah mereka. Panas di mata mereka tampaknya akan melelehkan peralatan ini. Peralatan ilahi ini mungkin tidak banyak berarti di mata Lindong, Tetapi mereka adalah harta asli bagi orang-orang ini. Biasanya, mendapatkan satu akan sulit bahkan setelah menghabiskan semua cara. Namun, Lindong sebenarnya telah memberikan jumlah yang begitu besar kepada mereka. Kami akan mempertahankan Martial Gathering Island sampai napas terakhir kami. Kepercayaan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya tampaknya meningkat ketika mereka memegang peralatan ilahi di tangan mereka. Mata bersemangat mereka menatap Lindong, sementara tangisan keras mereka bergema seperti gelombang. Lindong mengangguk sambil menyaksikan moral yang sekarang tinggi. Dia kemudian melihat ke arah Ying Huan-Huan dan berkata, Aku akan menghentikan musuh kuat yang muncul nanti. Baik kamu dan King Tan mencegat Yimou kuat lainnya. Petik 2. Meskipun dia sadar bahwa Ying Huan-Huan saat ini cukup kuat, yang terbaik adalah menggunakan kekuatan sesedikit mungkin. Ying Huan-Huan mengangguk ringan. Dia menyadari pikiran lindung dan tentu saja tidak akan menyuarakan keberatan. Penghalang cahaya di langit bergetar hebat. Sementara banyak ahli melayang di udara di atas pulau. Kuat Iwan Power menyembur keluar dari tubuh mereka. Ketakutan yang awalnya ada di mata mereka secara bertahap menghilang di hadapan ketenangan Lindong. Alih-alih tempatnya, kilatan sengit muncul di mata mereka. Mereka telah dipaksa oleh Himo untuk melarikan diri ke tempat ini seperti tersesat di rumah. Kemarahan di dalam hati mereka telah mencapai puncaknya. Bas-bas. Penghalang cahaya bergetar semakin cepat saat retakan mencapai batasnya. Dengan celah samar terakhir, seluruh penghalang cahaya runtuh di hadapan serangan Demoniki mengerikan. Seluruh tempat langsung turun ke kegelapan. Demoniki mengerikan yang telah bertahan lama di luar pulau untuk waktu yang lama juga mengungkapkan penampilan nyata dari keganasan. Pekikan nyaring terdengar ketika imo yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dalam mode seperti belalang dari dalam awan Ki Iblis dan menyerbu ke arah Martial Gathering Island. Ekspresi lindung acuh tak acuh saat dia menyaksikan serangan yang menghapus matahari, dengan mengepalkan tinjunya petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke bawah, dan tanpa ampun dibebankan ke awan demoniki. Bang-bang. Thunder bergemuruh ketika semua orang menyaksikan himo yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesedihan. Tubuh hitam hangus mengeluarkan asap hitam saat mereka terus jatuh dari langit. Biaya, semua orang membangunkan diri mereka sendiri ketika mereka menyaksikan lindung mengungkapkan kekuatannya yang besar. Setelah itu, raungan gempa bumi terdengar. Segera setelah itu, Yuan Power melonjak dengan gila ketika serangan seperti lautan menyapu himo yang ada di depan. Gemuruh kedua belah pihak bentrok, Yuan Power dan Demonik, Kim membentang. Tidak ada pemanasan. Kedua belah pihak memasuki pembantaian gila pada saat mereka bentrok. Lengan dan kaki yang terputus terbang ke segala arah, sementara Imo pengisian langsung meledak ke kehampaan oleh serangan Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya. Beruntung, pulau itu saat ini dibentengi dengan baik. Ombak Imo berhenti di luar pulau, dan mereka tidak dapat menyerbu masuk. Lindung menyaksikan pertempuran putus asa dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman awan demoniki, di mana beberapa kehadiran demoniki yang sangat menakutkan melonjak. Ying Huan, Huan dan King Tan muncul di belakang lindung dan juga melihat ke kedalaman awan Ki Iblis. Dibandingkan dengan Yimo yang biasa, yang akan muncul berikutnya akan benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Awan Demoniki bergolak saat serangan Yimo tanpa sadar melambat sedikit. Selanjutnya, semua orang melihat Demoniki yang mengerikan berkumpul menjadi pusaran di udara di atas pulau. Pusaran itu berputar, dan seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Langkah kaki samar bergema dari pusaran Demoniki ketika beberapa sosok hitam mendekat dari jauh. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan keluar dari pusaran Demoniki. Semua orang merasakan kekuatan Yuan Dunia tiba-tiba menyala seolah-olah mereka telah dirangsang oleh sesuatu ketika orang-orang ini muncul. Haha, Lindong, tampaknya kamu muncul kemanapun aku pergi. Enam tokoh iblis berdiri di demoniki. Orang di depan memandang ke arah Lindong, yang berada di langit di atas pulau. Dengan cara yang gelap dan dingin sebagai tawa acu-ta'acu -ta acu perlahan menyebar. Mata Lindong langsung melihat ke arah enam sosok seperti iblis. Penampilan pemimpin sangat akrab, dia secara mengejutkan Raja Kursi Ketujuh, yang telah bertukar pukulan dengan Lindung kembali di wilayah Suan Utara. Tampaknya sebagai musuh, jalan kita sering kali melintas. Lindung menatap Raja Kursi Ketujuh dan tersenyum tipis. Saat itu, ia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di tangan Raja Kursi Ketujuh. Meskipun dia telah menggunakan Zenith Sensing Art untuk melukai yang terakhir, Untungnya guru Thunderbolt bergegas datang tepat waktu dan memaksa Raja Kursi Ketujuh untuk mundur. Tidak terduga bahwa orang yang datang untuk berurusan dengan Chaos Master juga orang ini. Mata lindung menyapu area di belakang Raja Kursi Ketujuh. Lima tokoh iblis lainnya juga memiliki demoniki mengerikan. Kekuatan ki iblis mereka mungkin tidak cocok dengan Raja Kursi Ketujuh. Tetapi mereka setidaknya sekuat para ahli puncak yang pernah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Lima dari mereka adalah Raja Imo yang benar-benar milik tingkat Raja Sejati. Satu kursi Raja dan lima Raja Sejati. Dalam menghadapi linap seperti itu, bahkan ekspresi seseorang seperti Lindung menjadi agak suram. Penjara iblis ini benar-benar mengirimkan kekuatan yang agak kuat. Raja kursi ketujuh tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Tridi Cule terungkap di mata mantan. Terakhir kali, Master Thunderbolt akhirnya menyelamatkan kamu. Siapa yang menurut kamu dapat menyelamatkan kamu kali ini? Para master kuno itu kemungkinan tidak dapat membebaskan diri mereka untuk saat ini. Petik 2, Lindong tersenyum sambil menjawab dengan santai. Aku akan menyelamatkan diriku. Dengan hanya kamu, Raja Kursi ketujuh mengejek. Lindong mengangguk, ekspresinya sangat serius ketika dia menatap Raja Kursi ketujuh dan perlahan berkata, Kali ini, aku akan membunuhmu. Raja kursi ke-7 mengjilat bibirnya. Ada ekspresi kejam dan haus darah di wajahnya. Dia menatap Lindong saat matanya memandang sangat menyeramkan. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Lindong tertawa kecil ketika matanya yang hitam pekat menatap Raja kursi ke -tujuh. Perkasa Yuan Power secara bertahap menyebar. Menarik petir dan angin. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Mayat Sky Devoring dapat berurusan dengan satu raja sejati. Lindong mengayunkan lengan bajunya dan Devouring Course muncul. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan raja sejati. Aku bisa berurusan dengan salah satu dari mereka, kata Kingtan. Dengan mengandalkan simbol leluhur kegelapan dan skite kegelapan Sein, dia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan satu raja sejati meskipun belum maju ke tahap reinkarnasi. Serahkan tiga yang lain kepadaku. Ing Huan-Huan tersenyum sedikit, dia melihat Lindong yang agak khawatir dan berkata, tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah tiga raja sejati. Petik 2, Lindong mengerutkan bibirnya, namun, dia hanya bisa mengangguk. Imo telah tiba dengan sangat deras. Yang bisa dia lakukan adalah menghentikan raja kursi Ketujuh. Jika salah satu dari lima raja sejati diizinkan untuk bertindak sesuka mereka, Kemungkinan pertahanan di bawah ini akan dengan cepat dihancurkan. Ketika itu terjadi, Yimo akan menyerbu ke pulau dan mereka pasti akan mengganggu Chaos Master. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mata Lindong tiba-tiba berubah dingin. Dia menderita kerugian di tangan Raja Kursi ke-7 saat itu. Kali ini, dia akan memastikan untuk membayar yang terakhir. Lindong mengambil langkah ke depan saat dia mengepalkan tangannya. Dan petir perak meletus dari dalam. Itu meraung dan berubah menjadi naga petir yang dengan ganas menabrak Raja Kursi ketujuh. Trik tidak penting. Raja Kursi ketujuh mengeluarkan tawa yang acuh Tak Acuh Dia menjentikkan jarinya dan iblis Ki tergagap. Demon Ki dengan cepat terjalin di sekitar naga petir dan tiba-tiba mengencang. Langsung menyebabkan naga petir meledak. Biarkan Raja Kursi ini memenggalmu kali ini. Seven Seat King tiba-tiba bergegas maju. Dia mengepalkan tangan besarnya dan tangan iblis turun dari langit Dengan kejam membanting ke arah Lindong Tubuh Lindong melonjak ke langit Dia meraung panjang saat cahaya ungu emas terang meledak Seluruh langit diwarnai dengan warna ungu emas yang cemerlang Setelah itu, sepuluh ribu tato naga emas ungu melilit tubuhnya Bang, Lindong menutup lima jarinya dan melemparkan pukulan ke depan Sepuluh ribu naga tampak berlari kencang di langit saat raungan naga yang menggetarkan bergema Angin dari kepalan tangan sepertinya menembus ruang dan menabrak tangan iblis. Ledakan. Riak energi menakutkan menyapu langit. Menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Kita juga harus pergi. Kilatan dingin melintas dalam mata biru sedingin es Ying Huan-Huan ketika dia melihat lindung terlibat dengan Raja Kursi Ketujuh dalam pertempuran. Sosoknya melesat ke depan saat lima jari rampingnya terulur. Koltki menyebar dan menjelma menjadi penjara es misterius yang besar yang dikelilingi oleh tiga raja sejati. Setelah itu, hawa dingin yang menakutkan menyebar di dalam penjara saat dia melepaskan serangan hebat ketiga raja sejati. Kintan juga menyerang dan mengayunkan skite kegelapan Sein di tangannya dan dengan kuat menahan satu raja sejati. Raja yang sebenarnya cukup waspada terhadap skite Sein Darkness yang tangguh. Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam pertempuran. The Sky Devouring Course bertindak dengan cara yang paling tumpul dan maju tanpa rasa takut. Terlepas dari seberapa sengit serangan raja sejati itu, ia mengandalkan sifat melahap tubuhnya untuk bertahan. Pertempuran intens telah pecah di langit di atas Martial Gathering Island. Aura mengerikan melesat ke arah awan, dan orang dapat dengan jelas melihatnya bahkan dari jarak ribuan mil. Lindong dan Raja Kursi Ketujuh berhadapan di tempat tertinggi di langit. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekejaman. Mereka sadar bahwa terlepas dari betapa sengsaranya situasinya, tempat ini adalah medan perang yang paling penting. Selama mereka bisa menghabisi pihak lain, mereka akan dapat menyelesaikan tugas penting yang telah mereka terima masing-masing. Ini pasti akan menjadi pertempuran putus asa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.